USD Yen Bearish, tunggu kemunculan sinyal valid. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya, waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke atas dan menembus level 130.75, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 131.34. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.